Okay. <laughs>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 serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah prasahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini pasti kalian bangga, bahagia, dan terharu ya saat menyaksikan Bunda Lesti Kejora menyanyikan lagu Terlena di acara Launching produk terbaru MS Glow Kali ini Bunda Lesti Masya Allah banget ya Tampil sangat cantik Tampil sangat luar biasa Kualitas suara jangan ditanya lagi Suara Bunda Lesti memang selalu bikin kagum Semua orang yang berada di acara tersebut Aja bersahabat ya Sampai bengong Dan pastinya mereka bangga ya Mendengar suara emas Bunda Lesti Masya Allah Mudah-mudahan ya, sehat selalu untuk idola kesayangan dan mudah-mudahan selalu terus berkarya. Di awal bulan Juli, persahabat ya, kita disambut dengan lagu Terlena, Masyalah banget. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu kita dapatkan dan mudah-mudahan kekompakan kita selalu solid mendukung karya-karya terbaik dari Lesti maupun Rizky Bilar. Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Leslar Al-Fatih atas FC. Welcome Juli. Awal Juli disambut dengan lagu Terlena. Begitu pula awal pertemuan Leslar di bulan Juli 2020 juga disambut dengan lagu Terlena. Masya Allah banget ya, bangga, terharu, dan pastinya selalu bahagia. Mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Banyak tanggapan komentar, banyak juga persahabat ya respon yang diberikan di postingan ini. Kita lihat persahabat ya dari akun Nurinaida mengatakan, masya Allah, tabarakallah de, suaranya bikin merinding dan terharu setiap kali dengar lagu ini. Pasti persahabat ya warga Konoha terharu saat mendengar lagu Terlena karena lagu Terlena adalah lagu kebangsaan dari Leslar. Semoga ini adalah kita rumah tangganya langgeng terus, bahagia terus, dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian persahabat disimak juga ya, diunggah sahabat dengan sekolah selar, Masya Allah. Bangga juga dengan Lesti yang selalu bersahabat ya, menjadi istri yang soleha untuk Bapak Bilar. Setiap mau pergi, mau berangkat kemanapun Bunda Lesti selalu izin dan selalu cium tangan suami Masya Allah banget ya Yuk, semangat terus untuk mendukung idola kesayangan kita Dengan streaming akun Leslar Entertainment, Rizky Bilar, persahabatnya dan Lesti Channelnya juga Semangat juga buat voting ya Untuk idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu mendapatkan penghargaan di ajang manapun karena persahabat kita mendapatkan kabar di couple media of the years untuk Lesti dan Rizky Milan ini udah kesalip nih persahabat ya, dengan pasangan Fuji dan Torik Halilintar Lesti kejora di posisi kedua dengan pelehan voting 91.229 votes setara dengan 40% kita lihat untuk Fuji persahabat ya, total votingnya 92.334 votes setara dengan 41% yuk kita gasken. Ini udah kesalip, kita buktikan juga kekompakan dari Lesnar Lovers, mudah-mudahan semakin solid ya, mendukung idola kesayangan kita. Selanjutnya persahabat disimak juga, tak hanya di couple media of the years, kita juga wajib mendukung di TV Trends yang mudah-mudahan juga nih Leslar ini mendapatkan predikat sebagai couple paling trends Lesnar Skibilar. Mudah-mudahan makin banyak dukungan dan makin banyak support yang diberikan ya untuk cara votingnya, kalian langsung saja cari akun Instagram tv Trends, situ sudah tertera persahabat ya untuk cara voting. Mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa menjadi couple paling ngetrans versi tv Trends. Kita juga masih menunggu cedulakan terbaru dan kabar baik selanjutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.